Kalau kamu tidak bisa menangkap betapa lucunya hidupmu, katanya Abu Hayyan, kamu kurang peka terhadap hidupmu. Hidupmu itu lucu, ngapain kamu stres? Tidak lulus lulus ujian, lucu. Apalah diputus pacar, jadinya ya lucu. Masih pacar aja diputus, kamu mau nangis sampai segitunya. Malah enak kamu bisa nyari lagi, nambah pengalaman. Kalau kamu nangis itu jadinya ya lucu. Cuma barang lucu itu kamu kok ketemu nih malah marah Harusnya kan ketawa Katanya Abu Khayan bilang Kau tidak mampu menikmati segarnya komedi Segarnya humor Segara kelucuan Awan kelabu kehidupan yang serius Bahkan menghancurkan diri Tidak enak Kita oleh Allah diizinkan Diberi kesempatan hidup di dunia ini kan untuk bahagia Untuk senang Maksud Allah nyuruh kita Sumpah menyuruh kita sengsarakan dan